Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Kartu selamat siang Hari ini saya akan mempromosikan produk saya yang berupa HP Nokia Ini Nokia N70 Yang kalian bisa lihat untuk minusnya Ini tidak tertutupnya ya Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan jomain Jangan lupa ini di order ya Ini harganya murah sekali, hanya Rp. ribu Bisa nego Ini kameranya saya bisa lihat masih bagus ya Ini untuk chargernya Ini charger Kodok aja Nanti kita akan hidupkan ya Kita cek dulu Ini nyala emang agak lemat ya, sampai zaman-zaman dahulu <SILENCIO> Khas, suaranya khas sekali Nogi ya Ini untuk sinyalnya oke okay. kita akan cek untuk ah. aduh sayanya masih bagus ya inti Apanya ini oke kita cek kameranya kita buka kan ini kita buka udah kameranya tidak terpemogerinnya udah satu top aja oke masih normal masih normal ya kita matikan dulu kita akan cek untuk baterainya. Cek, ya, kita kan baterainya Ini hmm, bukannya gimana ini Lama enggak kebutan ini Oke, hp ini? Ini untuk kamarnya malah panas ini Oke, terima kasih Jangan lupa nanti sabar Untuk orderannya ya Ini Rp150.000 bisa bayar di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.